Selaku lakers. Halo assalamualaikum sobat hunting tadi saya nyanggung di sini ya sore-sore tanya nyanggung sebentar tadi ada target yang saya tembak di sana kayaknya cuma kena satu yang satu lolos kayaknya Coba kita cek poin guys oh iya Alhamdulillah ada satu poin guys tadi yang satu di sebelah situ kayaknya cuma ngikis aja guys nggak mengenai sasaran kayaknya yang disini tadi mengenai sasaran ini spotnya di spot yang minggu lalu oke alhamdulillah bisa ada poin ada poin bisa untuk lauk makan malam nanti guys Oke sobat, berhubung waktu sudah sore, jadi hunting kali ini cukup dulu ya. Ya, alhamdulillah satu poin sudah cukup lah. Nanti besok-besok lagi, coba kita hunting lagi. Nah, itu ada tekukur guys. Tekukur biasanya mereka tidur di sekitaran situ, dekat saja. Ada tekukur, ada burung sintar ruwak buwak juga banyak di seputaran sini, Guys. <tuh> Waktunya udah sore. Waktunya kita balik kanan. Di sini juga nih spot-spot kukur biasanya mereka tidur di seputaran sini. Oke, terima kasih banyak sobat yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Semoga sobat sekalian terhibur ya dengan video hunting kali ini. Oke kompak selalu salam satu lara.